Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang Ukraina berdampak fatal terhadap ekonomi negara, terluas di dunia itu, mulai dari bursa saham yang anjlok 33%, mata uang rubel yang rontok 10%, sampai sanksi ekonomi oleh dunia barat yang menargetkan lini strategis Rusia. Masalahnya, dampak invasi militer tersebut tidak hanya mengancam ekonomi Rusia dan Ukraina, tapi juga sampai ke Indonesia. Selain dari segi minyak dan migas, pasar modal hingga pasar uang pun terkena dampak perang yang telah menelan korban jiwa hingga 137 orang tersebut. Berikut adalah daftar dampak perang Rusia-Ukraina terhadap ekonomi Indonesia. 1. Harga Minyak dan BBM Harga minyak dunia meroket menembus 105 dolar per barel pada akhir perdagangan. Kamis tanggal 24 Februari waktu Amerika Serikat, setelah Rusia melancarkan serangan militer ke Ukraina. Harga tersebut menembus level tertingginya sejak 2014 silam. Kenaikan harga internasional tersebut bakal berdampak pada harga BBM di dalam negeri ataupun, subsidi dari pemerintah, sebab mayoritas pasokan minyak Indonesia berasal dari impor. Kepala Biro Komunikasi layanan informasi publik dan kerja Kementerian ESDM Agung Pribadi menyampaikan dampaknya konflik geopolitik tersebut ke dompet pemerintah Republik Indonesia tak terhindarkan ia menyebut selama enam bulan terakhir saja harga minyak Indonesia menunjukkan tren kenaikan yakni mulai Agustus tahun 2021 yang sebesar 67,80 sen per barel hingga 85,90 sen per barel pada Januari tahun 2022 terlebih, dengan harga saat ini yang sudah di atas 100 dolar per barel. 2. Nilai tukar rupiah Seperti berbagai nilai tukar mata uang lain di dunia, rupiah pun tak kebal melawan fluktuasi nilai akibat ketidakpastian dan spekulasi pasar akan langkah. Selanjutnya dari Rusia ke Ukraina, pada perdagangan Kamis tanggal 24 Februari misalnya, Rupiah melemah 0,37 persen menjadi 14.391 per dolar Amerika. Namun, pada perdagangan pagi ini rupiah menguat tipis 8 poin ke 14.383 rupiah akibat spekulasi perang besar tak akan terjadi karena AS dan Uni Eropa memilih menghukum Rusia secara ekonomi. Riset Lab 45 menilai konflik Rusia-Ukraina berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah. Hal itu disebabkan ancaman dikeluarkannya Rusia dari sistem pembayaran global SWIFT. Sehingga berdampak pada penarikan dana Rusia. Dampak terhadap posisi finansial dunia karena penarikan dana Rusia di keuangan global telah menyebabkan volatilitas nilai tukar. Demikian riset tersebut disampaikan pada Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. 3. Gejolak IHSG Indeks harga saham gabungan, atau Bursa saham RI sempat terbakar pada perdagangan kemarin, Kamis. Menyusul pemberitaan dimulainya invasi Rusia ke Ukraina. IHSG terpantau jeblok 2,04 persen pukul 13.47 waktu Indonesia Barat pada Kamis. Menjadi 6.776. Mengutip RTI Infocom, sebanyak 535 saham terkoreksi. Sementara, hanya 68 saham yang menguat dan 70 saham stagnan. Meski IHSG merah, tetapi investor asing tercatat beli bersih, di seluruh pasar sebesar Rp761,14 miliar dan di pasar reguler sebesar Rp680 miliar. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan mengungkapkan pelaku menahan transaksi beli karena melihat perkembangan Rusia dan Ukraina. Pasar khawatir serangan Rusia ke Ukraina akan mengganggu pemulihan ekonomi global. Yang jelas perekonomian global akan terganggu, ucap Dennis kepada Indonesia. Tom. Sementara itu, pada awal perdagangan Jumat, IHSG terlihat menguat 0,58% menjadi 6.861. Investor asing beli bersih Rp103,6 miliar. Rupiah. 4. Ekspor dan Impor Ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman menyebut ketegangan kedua negara dapat mengganggu arus perdagangan Indonesia dengan kedua negara tersebut. Eskalasi yang memanas dapat menghambat ekspor Indonesia ke Rusia dan Ukraina. Ini akan menyebabkan terganggunya perdagangan, katanya dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis. Melihat data Badan Pusat Statistik, BPS, perdagangan Indonesia dengan Rusia cukup besar. Nilai ekspor Indonesia ke Rusia mencapai 176,5 juta dolar atau setara 2,52 triliun rupiah. Kurs 14.300 rupiah per dolar AS. Per Januari tahun 2022, angka itu tumbuh hingga 58,69 persen dibandingkan nilai ekspor per Desember tahun 2021 yang hanya 111,2 juta dolar. Nilai ekspor Indonesia ke Rusia periode Januari tahun 2022 juga jauh lebih tinggi dibandingkan Januari 2021 yang naik 60,29 persen. Mayoritas komoditas yang diperdagangkan Indonesia dengan Rusia, antara lain lemak dan minyak hewan, karet hingga barang dari karet. Untuk lemak dan minyak hewan nilainya mendominasi produk ekspor Tanah Air yang mencapai 102,40 juta. Sementara karet dan barang dari karet berkontribusi sebesar 11,1 juta dolar. Nilai ekspor Indonesia ke Rusia periode Januari tahun 2022 juga jauh lebih tinggi dibandingkan Januari 2021 yang naik 60,29 persen. Selain itu, komoditas ekspor lainnya adalah alas kaki dengan nilai 7,8 juta dolar dan barang-barang lainnya mencapai 47,9 juta dolar. Di sisi lain, ekspor Indonesia ke Ukraina pada Januari tahun 2022 justru turun signifikan hingga 83,78 persen. Dibandingkan Desember tahun 2021, tercatat ekspor Indonesia ke Ukraina mencapai 33,1 juta dolar pada Desember tahun 2021. Namun, nilai ekspor pada Januari tahun 2022 hanya 5,4 juta dolar. Sejumlah komoditas yang diekspor ke Ukraina adalah lemak dan minyak hewan sebesar 933 dolar ribu. Alas kaki sebesar 571 dolar ribu. Kertas dan barang sejenisnya 556 dolar ribu. Kakao dan olahannya 451 dolar ribu, dan barang-barang lain 2,8 juta dolar.